Untuk membersihkan waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Gemini di tahun 2021 secara umumnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Gemini di tahun 2021 secara umumnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan bisnis usaha seorang Gemini di tahun 2021 secara umumnya. selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Gemini di tahun 2021 secara umumnya jika kartu kategorinya sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh seorang Gemini di tahun 2021 secara umumnya pertama kita akan mengambil kartu support energi kepada kesehatan seorang Gemini selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi yang dapatkan di dalam kategori Keuangan selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi di dalam suatu kategori karir dan pekerjaan seorang Gemini dan selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi di dalam kategori hubungan asmara seorang Gemini jika kartu support energi sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Gemini di tahun 2021 secara umumnya. baik jika kartu sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacakannya pertama kita akan membuka kartu kesehatan seorang Gemini di tahun 2021 dan kartunya adalah Hai of offshore ataupun empat pedang secara umumnya four of Swords itu diartikan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri atau membutuhkan ketenangan di dalam diri sendiri. jadi untuk kesehatan seorang Gemini di tahun 2021 itu di kategori menurun sedikit dan ia butuh istirahat yang menyebabkan kesehatan seorang Gemini di tahun 2021 menurun itu ialah pola istirahat yang kurang karena ia bekerja terlalu fokus terlalu larut sehingga lupa akan istirahat yang cukup di tahun 2021, jadi di tahun 2021 kesehatan Gemini akan down dan Gemini disarankan untuk lebih banyak lagi beristirahat agar menunjang kesehatannya yang lebih bagus lagi di tahun 2021 dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Gemini adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi di sini kesehatan seorang Gemini akan sedikit menurun di tahun 2021 dan Gemini membutuhkan istirahat dan di sini seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun akan mendukung penuh serta mensupport seorang Gemini agar bangkit dan bangkit lagi untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di tahun 2021. Selanjutnya kita ke kartu keuangan seorang Gemini di tahun 2021 dan kartunya adalah Eight of Pentacles ataupun delapan koin. Secara umumnya make itu diartikan mulai menghargai hidup ataupun mulai menghargai proses penyembuhan ataupun mulai menghargai proses untuk mendapatkan suatu hasil jadi di tahun 2021 seorang Gemini akan memulai suatu pekerjaan untuk menunjang keuangannya yang lebih bagus lagi dan seorang Gemini akan mulai menikmati hasilnya serta menikmati proses untuk menarpa, untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 dan di dalam kategori ini seorang Gemini akan bekerja fokus sehingga seorang Gemini bekerja terlalu larut sehingga akan berpengaruh negatif kepada kesehatannya. Jadi di sini keuangan seorang Gemini di tahun 2021 itu sedang dalam proses ataupun sedang dalam tahap proses untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energi keuangan seorang Gemini adalah King of Secara umumnya, King of Swords itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang ataupun yang sudah dewasa. Dan di sini di kategori ini bisa jadi dikategorikan orang yang lebih senior dari seorang Gemini. Jadi di sini seorang Gemini selalu giat bekerja untuk menunjang keuangannya yang lebih bagus lagi di tahun 2021, dan ia mendapatkan masukan ataupun motivasi yang positif dari seseorang yang lebih senior kepada dirinya sehingga seorang Gemini mampu. Untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021, selanjutnya kita ke kartu kategori karir pekerjaan seorang Gemini dan kartunya adalah Three of One ataupun tiga tongkat. Secara umumnya Three of One itu diartikan belajar melepas sesuatu karena semua tidak bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Jadi untuk karya seorang Gemini tahun 2021 seorang Gemini harus menentukan suatu karir yang akan menunjang keuangannya di tahun 2021 lebih bagus lagi. Jadi untuk karya seorang Gemini ia akan dihadapkan dengan tiga pekerjaan dan seorang Gemini diharuskan untuk memilih satu di antara tiga yang menunjang karirnya, pekerjaannya, serta keuangannya lebih bagus lagi di tahun 2021. Karena di sini pekerjaan tersebut tidak akan bisa dilakukan oleh seorang Gemini secara bersamaan dan di sini seorang Gemini harus memilih suatu pekerjaan yang menetap yang bisa menunjang keuangannya lebih bagus lagi di tahun 2021 dan untuk support energi seorang Gemini adalah Queen of One secara umum Queen of One diaplikasikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah mapan pikirannya jadi di sini seorang karir Gemini di tahun 2021 itu, seorang Gemini harus memilih suatu pekerjaan tetap yang dapat menunjang kehidupannya, pekerjaannya, bisnisnya, serta keuangannya lebih bagus lagi di tahun 2021 dengan mendapatkan dukungan dari seorang pasangan yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan yang berada di sampingnya saat ini. Pasangan tersebut akan mendukung serta mensupport Gemini di dalam suatu pekerjaan sehingga mendapatkan karir yang akan lebih bagus lagi di tahun 2021. Dan untuk karburator ASMARA, seorang Gemini adalah 5 of cup ataupun 5 piala. Secara umumnya, ini diartikan berjuang melepas masa lalu dan melihat peluang yang masih ada. Jadi, di sini seorang Gemini di tahun 2021 akan berusaha melepas masa lalunya bersama pasangannya dan seorang pasangan akan menuntun seorang gemini untuk lebih bagus lagi dan bisa melupakan masa lalunya di tahun 2021 di dalam kategori ini seorang gemini akan lebih suka menyendiri dan memikirkan cara untuk melupakan masa lalunya di dalam kategori hubungan asmara dan di sini pasangan akan selalu mendukung serta mensupportnya untuk melupakan masa lalu tersebut dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang gemini adalah King of One secara umumnya King of One itu diartikan seorang pria yang sudah dewasa ataupun yang sudah mentah pikirannya serta yang lebih senior dari seorang Gemini jadi di disini seorang Gemini berusaha melupakan masa lalunya dengan didukung ataupun dimotivasi oleh seseorang pasangan dan di disini seorang yang lebih senior memberikan masukan kepada seorang Gemini Bagaimana caranya untuk cepat melupakan masa lalu dan menerima pasangan yang berada di dekatnya saat ini sehingga mendapatkan kategori hubungan asmara yang lebih bahagia Dan untuk kartu kesimpulan seorang Gemini tahun 2021 adalah The Hero Pen Secara umumnya The Hero Pen itu diartikan ada istiadat tak aturan tokoh agama ataupun berserah diri Jadi di sini kelihatan Kesehatan seorang Gemini di tahun 2021 itu di dalam kategori menurun dan mendapatkan support ataupun mendapatkan energi dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Dan The Hero Pen disini menandakan seorang anak tersebut adalah anak yang tak beribadah sehingga anak tersebut akan akan kesehatan Gemini lebih bagus lagi di tahun 2021. Dan jika The Hero Pen kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Gemini kelihatan, keuangan Gemini sedang dalam tahap proses untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan seorang Gemini menikmati pekerjaannya untuk menunjang keuangannya dan di disini seseorang yang lebih senior darinya memberikan masukan bagaimana caranya untuk menunjang keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 dan The Hero Pen disini mengartikan seorang Gemini akan berserah diri kepada yang maha kuasa mengenai keuangannya namun di satu sisi gemini melakukan usahanya namun hasilnya ia akan berserah diri kepada yang maha kuasa dan selanjutnya jika kartu dekirap yang kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang gemini kelihatan seorang gemini di tahun 2021 memutuskan ataupun mengambil satu di antara tiga pekerjaan yang dapat menunjang keuangan kali dan masa depannya di tahun 2021 dengan dukungan dari seorang pasangan yang berada di sampingnya saat ini pasangan ini akan selalu mensupport dan memotivasi seorang Gemini untuk lebih giat lagi di dalam suatu pekerjaan dan geni Ropen sini mengartikan seorang pasangan adalah seseorang yang taat agama sehingga seorang pasangan akan selalu mendoakan karir seorang Gemini lebih bagus lagi di tahun 2021 dan jika kartu dehiropen kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Gemini seorang Gemini berjuang melepas masa lalu di tahun 2021 dengan dukungan dari seorang pasangan dan mendapatkan masukan dari seseorang yang lebih senior dari dirinya di dalam kategori hubungan asmara dan the hero pen disini mengartikan seseorang yang lebih senior tersebut memberikan masukan dan memberikan motivasi kepada seseorang Gemini agar lebih berserta diri untuk melupakan masa lalunya di dalam suatu hubungan asmara jadi di sini masukan yang diberikan oleh seseorang tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan agar lebih agar lebih taat lagi beribadah dan tak berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan untuk angka keberuntungan seorang Gemini tahun 2021 itu berada di angka 446, dan 55